Usianya satu bulan dari polybag. Di ini belum kelihatan jadi belum ada tunas yang muncul. Kemudian ini ini sudah panjang juga ya. Ini sudah ada, dan kemarin baru dipotong. Baru potong usia ya satu bulan sama. Nah, kalau ini sudah panjang, jadi memang bedanya jauh-jauh ya, dengan polybag. Ini tidak menanam di polybag, tapi ini langsung ditanam di sini, tetapi seluruhnya seluruh panjang, ini kurang lebih 50 cm lah. dan cepat tumbuhnya sudah sudah tinggi nih. manfaatin juga di sini ada pohon belimbing dan saya tanami paneli kalau ini usianya udah 4 bulan nih. 4 bulan dan sudah ada yang panjang sekali sudah ada yang naik ke atas pohon belimbing ini karena menurut orang-orang yang senior menanam paneli tajar yang tajar hidup yang lebih baik itu adalah salah satunya pohon gama dan di pinggir rumah saya ditanami pohon gamal ini juga sama ini menanamnya kurang lebih 50 cm 50-60 lah. dan baru saya potong kemarin potong pucuk ini usia 1 bulan dari polybag kalau dari polybag itu keluarnya kecil-kecil batangnya dan ini belum dipotong udah dipotong satu kali itu juga sama menanam kurang lebih 30 cm sulurnya dan ditanam langsung juga baru ini kurang lebih 1 bulan ditanam langsung Alhamdulillah sudah be be bertunas ini juga baru ada tunasnya ini kurang lebih satu bulan dan lahan yang ada di belakang rumah saya juga dimanfaatkan dengan uh, media tanam pakai kokofit ya atau pakai tapas sabut kelapa juga ini tajarnya tejar mati ini dari lahan seluas ini saya coba uh, membuat tajar mati 40 puluh tajar mati dan ditanami setiap tajar empat batang atau empat sulur pendek ada juga sulur panjang ini kalau ini sulur panjang dan alhamdulillah sekarang sudah sudah uh, sudah tinggi ya ini sudah pemotongan pucuk ada bekasnya nih dan e, tumbuhnya lebih besar dari yang awal ini kalau sudah kurang lebih 10 daun kita potong lagi supaya batangnya lebih besar daripada yang awal atau induknya ini tanaman ini tanaman panel ini kurang lebih usia empat bulan lima bulan lah lima bulanan Dan Alhamdulillah sudah ada yang tinggi sudah ada yang dipotong dua kali ini hasil pemotongan pucuk dan keluarnya lebih lebih besar dari induknya yang awal ini di setiap tajar mati, ditanami pohon gambar juga ditanami tajar hidup juga karena Supaya sinar matahari tidak terkena langsung pada paneli dan di atasnya tidak pakai peranet seharusnya tuh kalau ada banyak modal, itu di atasnya pakai peranet juga, karena memang pohon paneli itu, menurut para senior petani paneli, jangan langsung terkena matahari dan menerima sinar mataharinya 50% makanya oleh saya ini setiap tajar mati ditanami tajar Pada Tahun ini Tahun 2023 2022 2022 Saya Memulai <coughs> Bertani Mengembangkan Bakat Hobi Potensi Dan Saya mencoba untuk Menanam paneli karena berbagai pertimbangan, juga saya bertanya kepada para petani-petani tentang tanaman yang sangat uh, bisa menghasilkan ya diantaranya tanaman paneli yang saya coba diambil dan saya coba merealisasikannya menanam paneli mudah-mudahan ini menjadikan satu harapan bagi saya dan keluarga saya juga kepada siapa saja teman sahabat di dimana saja berada yang mau ikut mencoba menanam paneli mari kita gabung dan Insya Allah kita bersama-sama untuk maju atau untuk bertani. Terima kasih. Allah mau pikirlah komuter kosong. Mereka